Bagi kalian yang punya rencana buka usaha di agen gas. Apakah kamu ingin tahu cara daftar agen gas LPG 3 kg? Ternyata masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara daftar agen gas LPG 3 kg. Gak sesulit apa yang kita bayangkan kok, dan cara daftar agen gas LPG 3 kg itu ternyata cukup mudah kutip kok. Asal kamu bisa mengikuti alur-alur pendaftaran berikut ini, mulai dari syarat dan langkah pendaftarannya. Apalagi, menjadi agen gas LPG Melon ini memiliki keuntungan yaitu bisa mendapatkan harga gas dari Pertamina yang pastinya akan lebih murah dibanding harga gas eceran. Simak selengkapnya informasi terkait cara daftar agen gas LPG 3 kg di sini ya. Awas jangan-jangan sampai terlewat. Cara daftar agen gas LPG 3 kg persyaratan Melansir laman Pertamina via Kompas Syarat utamanya adalah calon mitra harus berbentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi. Adapun dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar adalah sebagai berikut. 1. Hasil scan KTP. 2. NPWP perusahaan. 3. Bukti penguasaan lahan. 4. Bukti saldo rekening yang akan diperlukan untuk melengkapi isian data pada aplikasi online. 5 Akta Pendirian Perusahaan, PT Koperasi, siup, dan TDP 6 Bukti Saldo Rekening Atas Nama Pemilik Badan Usaha 7 Fotokopi Bukti Kepemilikan Usaha Sejenis, Jika Ada Contoh, Agen LPG NPSO Pangkalan LPG, DSB 8 Fotokopi Bukti Kerjasama Dengan PT Pertamina, Jika Ada Contoh, bukti sebagai pangkalan LPG PSO termasuk sumber agen penyuplai, agen LPG NPSO, SPB, DSB. Untuk kelancaran verifikasi, calon mitra juga diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, yakni dokumen kepemilikan tanah beserta dokumen pelengkapnya. Langkah pendaftaran Pendaftaran agen gas LPG 3 kg bisa dilakukan secara daring melalui laman resmi di link https://kemitraan.pertamina.com. Usai mendaftar, perlu ditekankan bahwa setelah dinyatakan layak sebagai agen gas LPG 3 kg, itu belum dapat beroperasi sebelum memenuhi seluruh persyaratan keagenan LPG 3 kg dan diikat kontrak. Adapun pelaksanaan operasional agen LPG 3 kg harus sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure, PT Pertamina. Sedangkan, perekrutan dan pengadaan karyawan adalah tanggung jawab pemohon dan para pekerja diwajibkan bekerja sesuai dengan etika kerja standar PT Pertamina. Selain melakukan cara daftar agen gas LPG 3 kg di atas, ada juga sederet syarat yang harus dipenuhi untuk benar-benar resmi menjadi agen gas LPG 3 kg. Syarat itu meliputi persyaratan administrasi izin baru dan persyaratan sarana dan fasilitas agen gas LPG 3 kg. Syarat administrasi perizinan agen gas LPG 3 kg 1. Akte pendirian badan usaha, contohnya perseroan terbatas atau koperasi dan perubahannya, yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. 2. NPWP, nomor pokok wajib pajak. 3. Surat referensi ban. 4. SIUP, surat izin usaha perdagangan. 5. TDP, tanda daftar perusahaan, bagi badan hukum. 6. Izin gangguan dan atau SITU, surat izin tempat usaha, mengacu kepada ketentuan PEMDA setempat. 7. Surat izin mendirikan bangunan, IMB. 8. Surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, dari kepolisian setempat untuk semua direktur dan komisaris yang tercantum dalam akta perusahaan. 9. Susunan kepengurusan dan jumlah karyawan 10. Daftar pangkalan dan outlet LPG 3 kg beserta kontrak perjanjian antara agen dan pangkalan 11. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Sanggup membiayai seluruh sarana dan fasilitas agen LPG Bersedia mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, Pertamina dan Pemda setempat Fakta Integritas 12. Surat Keterangan Penyalur LPG Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait Sebagai catatan syarat yang tercantum pada poin 1-11 disampaikan sebelum penandatanganan kontrak keagenan LPG 3 kg. Sedangkan syarat poin 12 disampaikan setelah penandatanganan kontrak keagenan LPG 3 kg. Syarat Sarana dan Prasarana Agen Gas LPG 3 kg 1. Menguasai tanah dan bangunan berupa kantor, poplet, dan gudang milik sendiri atau sewa, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan sewa yang luasnya minimal 165 M2, yang memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi kegunaan, komersial, keselamatan dan lindungan lingkungan maupun keamanannya. Dua tempat usaha, gudang dilengkapi dengan ventilasi dan sarana fasilitas lainnya sesuai ketentuan PT Pertamina, Persero, HSE antara lain. Ventilasi maksimal 30 cm di atas permukaan lantai gudang dan 40% dari luasan gudang. Lantai gudang setinggi baktrak, panggung, yang dapat diakses langsung untuk loading unloading tabung dari dan ke dalam armada angkut. Gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak menimbulkan percikan api apabila bar. Singgungan dengan tabung. Dilengkapi dengan gas detektor. Dilengkapi peralatan listrik explosion pro -off. Jarak penyimpanan tabung terhadap pagar tembok dan outlet minimal 3M, penumpukan tabung maksimal 4 tumpuk isi dan 5 tumpuk kosong. 3. Memiliki kendaraan operasional minimal 1. 1. Unit truk yang masih layak jalan dan memenuhi ketentuan yang berlaku, dibuktikan dengan dokumen kendaraan dengan umur kendaraan maksimal 10 tahun. Jika diperlukan agen memiliki 1. 1. Unit pick-up untuk menjangkau daerah yang tidak dapat dilalui truk. 4. memiliki alat timbangan jenis duduk yang masih layak pakai. Dengan kapasitas minimal 25 kg minimal 1, 1 buah yang sudah diterima oleh dinas metrologi dan dikalibrasi setiap tahun. 5. memiliki alat pemadam api ringan (APAR) ditempatkan di gudang, outlet, dan kendaraan sesuai keterangan hal 42 masih dalam masa berlaku dari dinas terkait. Apar harus diletakkan di tempat yang mudah terjangkau, terutama di dekat pintu akses masuk. 6. Memasang rambu-rambu petunjuk dan larangan di gudang outlet, antara lain, rambu-rambu peringatan dilarang merokok, gas mudah terbakar, dilarang membanting tabung. 7. Melengkapi karyawannya dengan identitikat, pakaian seragam, dengan mencantumkan secara jelas nama agen, logo LPG, dan nama petugas yang bersangkutan. 8. Menyediakan dan memastikan pemasangan plastik wrap yang mencantumkan identitas alamat dan telepon agen LPG pada tabung LPG yang dipasarkan. 9. Memiliki perangkat sarana IT minimal 1, 1 unit komputer atau laptop, printer, telepon dan sambungan internet serta alamat email yang aktif. 10. Gudang dan outlet dipasang papan nama sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pertamina. 11 memiliki sarana dan fasilitas layanan antar yang meliputi hotline agen LPG dan kendaraan antar pick up. Itu tadi cara daftar agen gas LPG 3 kg ya. Semoga informasi di atas benar-benar membantu ya. Selamat mencoba.